Serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru seputar tidak lagi sayangan Bunda Lesti Kejora dan Bapak Rizky Mila Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Sebelumnya kita mendapatkan tentunya kabar bahagia banget ya Dari Abang L nih yang sedang moyoi di stroller yang harga ratusan juta Wow, Masya Allah banget ya dan tung, Abang L terlihat nyaman sekali Saat tertidur, persahabatnya Masya Allah, gemes, embul Semakin membuat kita greget nih Melihat Abang L, pengen cubit pipinya pastinya Wow Dan kita lihat juga persahabatnya Ke fashionnya Abang L Wow, ini luar biasa Perhatikan sepatu yang dipakai oleh Abang L Ketika tidur di atas stroller ya ini bukan main sepatunya aja harganya 2 jutaan fantastis banget nih bukan kaleng-kaleng outfitnya BBL mudah-mudahan selalu lancar rezekinya berkah barokah amin dan kita lihat juga ke baju yang dipakai bajunya aja setara dengan sepatu yang dipakai oleh abang El, Masya Allah tentunya sudah main jutaan rupiah nih outfit yang dipakai oleh BBL Mudah-mudahan BBL tumbuh dewasa dengan cerdas, pintar, dan membanggakan Amin Kita ke kabar selanjutnya bersahabat Ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan semalam Masya Allah luar biasa nih Tentunya idola kesayangan Masya Allah bos kecil Ini lagi foto sesemalam bersahabat ya Ternyata lanjut lagi foto shootnya ini gaya yang tentunya membuat kita semakin bahagia dan bangga banget Masya Allah Baby L. Semakin tentunya membuat kita selalu bangga Komentar pun banyak yang diberikan Dari para sahabat Leslaria ya, Ini dari akun Instagram Alkalifi Bifakih Mengatakan di kolom komentar Masya Allah doanya anteng ini mah Anteng banget ci Abang L, Kesayangan kita nih ya Masya Allah banget ya banget katanya bang El masya Allah banget ya dan kita lihat juga ke berikutnya ternyata bang El tidak sendirian nih foto shootnya ditemani oleh baby Azam anak dari Sule dan Natalie Holscher pasabed ya, makin kyu dan makin gemes ya ada bestinya masya Allah, gergeta melihat dua baby ini masya Allah mudah-mudahan dua baby ini selalu menjadi kebanggaan orang tua, Amin ya Robbal Alamin. Di postingan ini pun tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan. Ya, ini dari akun Sofya5570. Anak jamaah sekarang baru lahir juga. Udah bisa bergaya ya Allah. Gemes banget. Katanya Masya Allah banget ya. Sudah bergaya tuh Baby L dengan gaya khasnya Baby Azam juga Tentunya dengan gaya khasnya Masya Allah mudah-mudahan Tentu dua baby ini juga Menjadi teman akrab nantinya Amin Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ada sebuah uang spesial juga nih Yang kita dapatkan Baby L lagi melotot ya Teman-temanan tuh Baby L Yang tentunya melek matanya Baby Azam yang tertidur Ganteng banget ya Kedua baby ini Tahan henti tentinya kita doakan yang terbaik Untuk idola kesayangan kita Nah kita lihat juga Komentar juga diberikan dari akun instagram Junior Dewi Sahara underscore Mengatakan di kolom komentar si abang mah Tebolak ya giliran disuruh mele Dia molor sekarang disuruh molor malah melek katanya tuh aduh emang kiat banget ya abang El <laughs> selalu saja beda dengan yang lain Masya Allah mudah-mudahan selalu sehat pokoknya dan bahagia berikutnya juga kita mampir ke unggahan Kang Sule persahabatiah ya, Kang Sule ya semalam mengunggah sebuah postingan kebersamaan dengan Leah makin tentunya dibuat bahagia sekali nih malam tentunya diberikan vitamin-vitamin bahagia kita salpok juga dengan kalimat Kelsen yang dituliskan oleh Kansule Makasih Rizky Bilar, Lesti Kejora Udah mau diontrog lagi Tuh persahabatnya. ya Alhamdulillah Bakal banyak vitamin-vitamin yang kita dapatkan Di vlog-vlognya Leslar Mudah-mudahan bersahabat ya pertemanan Tentunya selalu terjaga nih Silaturahmi juga harus tetap terjaga Dari Kansule dan Kakak Rizky Bilar Berikutnya harus juga spesial yang kita dapatkan juga perselabatnya ini Tentunya dibalik Pemotretan semalam Masya Allah bunda les itu nongol tuh Melihat kekiutan dari anaknya ya Makin gak sabar melihat hasil Dari pemotretan tersebut Pastinya sangat gemes Gemoy dan sangat lucu perselabatnya Masya Allah Bismillah mudah-mudahan semuanya lancar Semuanya dipermudah dan semuanya diberikan kesuksesan Amin Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Family Scholeslar23 Ada kalimat kansan yang dituliskan Udah gak sabar pengen lihat hasil fotonya Abang El dan Abang Azan Wah, wow, Allah banget ya Dan kita lihat juga ke kabar selanjutnya persahabat sini ada sebuah postingan foto persahabat ya Kang Sule, Rizky Bilar, dan... Rudi salib ternyata semalam juga bukan hanya Kang Solek tamu spesial yang tentunya datang ke rumah Leslar ada Rudy Salim juga yang datang ke rumah Leslar Wow ini sih tentunya ada sebuah kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesengan kita mudah-mudahan Project apapun semua apapun yang dilakukan diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya Rabbal alamin tapi di postingan ini persahabatnya kita salvo dengan foto yang tengah ya, Idalah kesayangan pastinya badannya sudah ramping, wow akhirnya berhasil juga dietnya ya, <gifat> pengen ramping akhirnya terlihat ramping juga nih Papa Bilar, Alhamdulillah mudah-mudahan sehat selalu, Amin ya robbal alamin. Selanjutnya juga persahabat perhatikan ada tamu spesial juga yang kita dapatkan semalam ternyata ada Bang Adis kanyang tentunya mampir juga ke rumah Leslar dan perhatikan juga persahabat Buat ya, BBL lagi di atas perutnya. Papa bilar sambil nangis, Aduh, nangisnya aja gemas. Persahabatnya, masya Allah, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu banyak doa, dukungan, dan support dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka. Amin. Juga berikutnya bersahabat ada info penting untuk kita semua dari SCTV karena bakal hadir acara SCTV Musik World 2022 tentukan pilihanmu untuk masuk di nominasi SCTV Musik World 2022 Wow makin tertantang persahabatnya. ya buktikan kekompakan kita di sini. mudah-mudahan inilah kesaingan kita selalu mendapatkan penghargaan dan selalu menjadi nomor 1 untuk cara voting via sosial media, yang pertama kalian harus follow Instagram SCTV, Twitter SCTV, TikTok SCTV, dan Facebook fake SCTV. Yang kedua, kalian harus mengisi From Vote SCTV Music Award 2022 tahap pertama. Linknya ada di akun Instagram SCTV ya. Dan kita lihat juga ke slide berikutnya, ada barcode. Dan kita lihat di sini, siapa kolaborasi paling top pilihanmu? Pastinya, pilih Lesti X Rizky Pilar, Mas ya. Yuk, sama-sama kita harus pilih Lesti dan Rizki Pilar untuk tentunya mendukung. Kolaborasi paling ngetop persahabatan, ya. dan kita lihat juga ke slide berikutnya. Ada nominasi "Apa Lagu Dangdut Paling Atau Pilihanmu", pastinya kita memilih lagu bahwa aku kepung hulu. Tentunya, penyanyi ini adalah kesengan kita, Lesti Kejora. Berikutnya, nominasi "Apa Lagu Pop Paling Atau Pilihanmu", pastinya kita harus memilih "Bismillah Cinta". Kolaborasi bersama ungu persahabatnya, Lesti dan Ungu, nih lagu. Paling ngetop pop, persahabatnya pilihanmu harus pilih Bismillah cinta. Dan kita lihat juga, ada sebuah nominasi juga nih, alpha video klip paling ngetop pilihanmu. Pastinya juga ada Bismillah cinta, ungu, dan Lesti Kejora, persahabatnya. Ini banyak banget nominasinya, dan tentunya ada juga. Kita lihat di sini cara persahabat, ya untuk mendukung. Sebelumnya ada sebuah kalimat, tentukan pilihanmu untuk masuk di nominasi HGTV Music Award 2022 Klik linknya masuk pakai akun Google Tinggal pilih aja pilihan kamu di from Google-nya Satu akun Google, satu kali vote Tuh, persahabat ya Jangan sampai lupa untuk klik linknya Dan masuk pakai akun Google Tinggal pilih aja pilihan kamu di from Google-nya Satu akun satu akun Google itu satu kali vote persahabatnya diingat, dipahami, dan disimak baik-baik. Kita lihat juga di kalimat info yang dituliskan lewat kalimat caption oleh Senal Putih Bilar. Babak punya sihan awal SCTV musik award yang pertama, follow Instagram SCTV yang kedua, klik link Google Form. Persahabat ya, ada linknya. Persahabat di SCTV yang ketiga, kalian harus masuk pakai akun Google kamu dan password Google kamu. Yang keempat, pilih ada lima kategori: yang ada nama Lesti, dan Rizky Pilar. Yang kelima, satu akun google Satu kali voting, kalau mau tanya silahkan Di komen tuh persahabat ya Mudah-mudahan saja, tentunya adalah kesenangan kita Membanggakan kembali dan mendapatkan Penghargaan, amin Dan kita lihat juga persahabat ke Kubar berikutnya, ada info Spesial penting juga untuk kita semua dari Indosiar, karena bakal hadir acara terbaru Di Indosiar, dengan Tentunya acara miliarder Indonesia, segera ya, bakal hadir nih acara terbaru Di Indosiar Perhatikan juga sebuah kalimat kaisun yang dituliskan, sesuatu yang ditunggu-tunggu akan hadir dan membawa keuntungan untuk kalian. Wow, saksikan miliarder Indonesia segera hanya di Indonesia. Wow, ada acara baru di Indonesia, sahabat ya. Tentunya kita lihat aja nih di kolom komentar banyak sekali, tentunya tanggapan dan respon yang diberikan oleh para sahabat. Ya, ini dari akun Instagram. Jujur, 082990, mengatakan di kolom komentar, semoga ada leslarnya secara leslar kan sudah jadi miliarder muda. Amin. Rizky Bilar, ya, min, hostnya katanya, "Tuh, wah, wow, sudah banyak ya yang mengajukan Papa Bilar sebagai host dan Leslar sebagai bintang tamu atau pengisi acara." Persahabatnya, mudah-mudahan tentunya doa-doa kita dikabulkan.